kondisi apapun. Ya, mohon berdiri semua. Iya, ya, saya enggak bisa berikan kata nama banyak. Om John, Jon. Jadi Om, saya monitoring juga ini, Pak. Jadi apresiasi yang sangat luar biasa untuk for click untuk hadir bisa disambut Pak. Tepuk tanganlah. Saya saya saya enggak bisa kalau berkata-kata kayak gini. Belakang di sini hadap ke boleh. Iya. Saya enggak bisa berkata-kata namanya. Pak ya <tuk> <kebakaan>, <gulau> oh. bisa ndampingi saya di sini Pak. Boleh sini boleh sini. Suatu kehormatan Om Joe. Saya berterima kasih luar Boleh Buat budangannya Bapak Ibu sekalian. Yo. Terima kasih sekali kita kasih sekali. Semoga semua. Semoga keluarga semua di sini. Kami di sini bawa please semuanya semuanya harus hati dan Om um Juh ingin <tuk dan tersisa> dari kata-kata itu jadinya kewakil semua-wakil semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om um Juh Samtian sudah hadir ke sini bersama keluarga, bersama istri meskipun dalam keadaan seperti ini tapi sampai masih mengakui, menganggap kita ini semua saudara, mudah mudahan dalam kali silaturahmi ini akan dicatat sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan hubungan kita tidak akan berakhir dunia saja, tapi akan tetap langgang sampai akhirat, sampai di surganya Allah. Semoga keluarganya Ujub dan keluarga kita semua tetap ke diberi kesehatan. Barokah umur, Barokah rezeki, Amin Amin. Terima kasih Ujo, tetap semangat. Sudah, sudah, sudah. Tanda zatun atau Ujo kata-kata di sini, akad. Ya, kalau tidak bisa berkata-kata lagi. <tuh> Terima kasih, Jawa Timur. Terima kasih untuk semua luar biasa untuk untuk hot selamat kan eh, enifnya saja ini saya usahakan untuk bisa hadir pada saat kita setiap kali dengan sebuah hubungan kita ada disambung terus terus enif ada. Di hada, Terima kasih semua, jawa Timur luar biasa kalian. Luar biasa, terima kasih Om Silakan kalau teman -teman mau setengah dengan untuk memperingatkan beban Om Jok. Kalau persilahkan, mungkin dari, Mak silakan Atau hmm. sebentar, untuk. tapi dari katakan dari pasiennya dulu. Maaf, maaf, maaf. Silakan Pak untuk saudara-saudaraku semuanya juga kecepatan forceful Indonesia. mau ucapkan uh, masa terima kasih yang mendalam. Inilah gunanya uh, gunanya komunitas. Jadi kita tidak hanya untuk datang, kobar, hura, hura tapi dibalik itu jiwa sosial kita harus kita kembangkan. Di sinilah arti seduluran selawasi jadi tidak memandang bendera Mereka. dari manapun. Mereka. Mereka. Mereka. yang pada kasus ini ya. Om Jono ya dari Solo jauh-jauh datang ke ya karena oh, menghargai persaudaraan kita, jadi mengucapkan selamat untuk seluruh pecinta Ponsel, khususnya cara anniversarynya Ponsel luar biasa kalian. Jadi tumbuhkan terus rasa persaudaraan kita Apapun yang terjadi Kita harus terus seduluran Selawase Terima kasih, Ma ya Ayo silahkan berhubung Om Bangun yang akan juga menyerahkan souvenir Ini membagi pada saudara Tidak! Kami ingin dikosnya dari itu Om Udah, ujian yang Kenapa, Saya gak penting saya ini ya, terima kasih banyak telah hadir jauh-jauh di ini. Terima kasih, Mungkin bisa bisa tangan semuanya buat tuan ke waktu terima kasih, tapi dari forklift hanya bisa mengucapkan terima kasih kenapa kaos forklift warnanya ada empat ada hitam, ada ungu, ada coklat, dan ada putih yang dipakai oleh keleng karena apa? kita berbeda beda warna tapi tetap satu tujuan keduluran seduluran keduluran batas. kita harus kuat, kuat dan kuat terima kasih untuk dulur-dulur semuanya, ini bukan siapa daya tapi ini adalah cinta kami dan berapa terima kasih kepada Kujung peserta silahkan bisa diterima foto dulu Om Yuda bisa merapat kita foto dulu Om Yudha bisa foto dulu ada teman kita yang keliling saudara orang kita yang keliling sumpah kasih sumpah terima kasih kepada Om Jo Mohon yang berkesan, monggo.